Sumber utamanya Pondok Darunajat itu ya Kali Kebutuhan santri mandi dan lain-lain ya Ya kali ini dari sini ini Terus kita juga ngambilnya secara manual pakai diesel Harus diontel ya istilahnya gitu harus diontel harus uh, Pergi ke sini malam-malam santri menurusi sawah yang becek-becek itu segala macem Ya masih manual seperti itulah artinya kita belum belum menemukan sumber yang besar yang layak yang jernih yang bisa mencukupi kebutuhan santri kurang lebih 1500 santri atau penghuni pondok